Kau selalu denganku Berbagi cerita cinta Malah kau pergi dengan dia Aku tetap bertahan Dalam muka yang dalam Selalu beri yang terbaik Malah kau tak sampai kapan kau melintik itu kau terlalu mengabaikan tentang perjuanganku sampai kapan kau Sampai kapan kau mengerti itu? Kau terlalu mengabaikan tentang perjuanganku. Sampai kapan kau hargai?